Biar adik-adik yang di rumah ini enggak ngantuk ya Kak Audrey iya, Gimana kalau adik-adik uh, kakak undang untuk bangkit berdiri Lalu kita akan angkat satu pujian Selamat pagi Bapak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 Ya, serta fokus kita mau saat teduh, saat teduh dimulai.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 Kita, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, adik-adik semuanya! Selamat pagi! Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah hari Minggu, pelayan Anak di Pelkat PA, Shalom Depok. Hari ini, Karina ketemu adik-adik nih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 deh. Nah, tapi sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, karena mau tanya, siapa yang udah siapin Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya. Ih keren pada, pada semuanya yang angkat Alkitabnya. Kalau gitu kita taruh dulu sebentar Alkitabnya. Ditaruh dulu, kita mau lipat tangan lalu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus saat ini kami ingin mendengarkan firmanmu Tuhan. Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firmanmu yang akan diberitakan oleh Karina. kau berkati adik-adik kami ya Tuhan, Engkau juga boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang ambil lagi Alkitabnya, kita mau buka dari dua raja-raja tujuh. Adik-adik ada -adik, adik ingat gak dua raja-raja itu di dimana? Perjanjian lama atau perjanjian baru ayo iya betul ada di perjanjian lama nah kita buka ya dua raja-raja tujuh sudah ayat yang pertama sampai ke sembilan dua raja-raja tujuh ayat yang pertama hingga sembilan nanti kita akan baca yang akan dibacakan oleh teman kita yuk kita dengerin pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9 lalu berkatalah Elisa dengarlah firman Tuhan beginilah firman Tuhan besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria tetapi perwira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 Marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana Raja. Demikian pembacaan Alkitab. Nah itu tadi firman yang sudah kita baca, yang dibacakan oleh teman kita. Nah sekarang karena mau cerita, jadi ada sebuah kota adik-adik namanya, karena sebutin ya kata-katanya adik-adik baca, S A M A R I A bacanya apa? Sama Samaria. Betul Adik-adik. Jadi di kota itu kan banyak orang-orang ya Adik-adik yang tinggal di sana, tapi terjadi sesuatu. Apa tuh Kak terjadi? Mereka ini jadi ini ada kota Adik-adik, ada kota. Nah, kotanya itu dikelilingi atau dikepung oleh tentara Aram, bangsa Aram, gitu adik-adik. Terus, kenapakah kalau dikepung? Karena rajanya itu yang memimpin di kota itu, dia itu nggak taat sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih cobaan, bangsa itu, bangsa Samaria itu, dikepung oleh tentara Aram. Nah, akibatnya apa sih adik-adik? Akibatnya di adik-adik. Jadi, kalau misalnya kan, biasanya ada orang-orang yang jualannya, kalau di kota, jadi orang-orang yang jualan, gak bisa masuk adik-adik ke kota Samaria itu karena dijaga ketat, dikepung, kayak gitu nah terus kalau misalnya penjual-penjual gak masuk gitu gimana kak? jadinya adik-adik, ih mereka tuh sedih banget mereka itu jadinya air itu susah banget terus apa-apa kalau mau beli makanan, beli kebutuhan yang lain itu mahal banget karena kan mereka cuma bisa ngandelin di kota mereka aja, mereka gak bisa beli dari luar ataupun orang jualan di kota mereka, kayak gitu. Terus apalagi, terus kalaupun ada makanan ada adik, adik mereka rebutan. Karena makanan yang tadinya cuma ada tiga nih, dulu bisa banyak, sekarang tuh paling cuma sedikit sisanya, jadi mereka bisa berebutan. Terus apalagi adik-adik yang paling menjadikan banget. Yang paling menjadikan itu, mereka kelaparan. Karena itu ya tadi, karena penjual gak bisa masuk ke kota itu. Lalu ada seorang nih, ada satu orang nama, namanya Nabi Elisa. Nabi siapa? Betul, Nabi Elisa. Dia itu siapa sih kak? Dia itu orang yang diutus Allah untuk kasih tahu nih. Kalau ada kabar gembira nih untuk bangsa di kota. Samaria Kabar gembiranya apa sih? Kata Nabi Elisa gini, Ih kalian tenang aja, kalian tuh cukup berdoa sama Tuhan, Kalian tetap minta tolong sama Tuhan, Nanti suatu hari kita akan kayak dulu lagi, Kita bisa senang-senang lagi, kita gak kelaparan lagi, Air juga gampang semuanya, kayak gitu adik-adik. Terus mereka heran dong, gimana caranya, di luar kan ada bangsa Akan yang gede-gede badannya yang ngalangin semua penjual buat masuk ke kota nah adik-adik mau tau enggak caranya gimana, caranya gini adik-adik, jadi di kota Samaria itu itu kan ada pintu masuk ya adik-adik, kalau adik-adik ingat nih misalnya kayak kota Depok, adik-adik lihat gak kalau mau jalan di masuk kota Depok itu ada tulisan yang kota Depok tuh itu salah satunya kan? Sama, kayak kota Samaria itu. Ada empat pintu di sana kalau mau masuk kota Samaria. Nah terus di salah satu pintunya itu adik-adik, ada empat orang kusta. Empat orang kusta kak, kenapa dia di situ? Dia emang, dia sebenarnya tentara Aram atau dia tuh bangsa Samaria juga? Nah dia itu bangsa Samaria adik-adik. Tapi karena dia punya penyakit kusta, jadinya diasingkan. Kenapa diasingkan? Karena takut menulari orang-orang yang sehat, kayak gitu. Pada zaman itu ya adik-adik, kalau sekarang nggak kita nggak boleh kayak gitu, siapapun harus kita tolong dan temenin. Nah pada zaman itu, empat orang kusta itu diasingkan adik-adik, jadi mereka cuma boleh di pintu gerbang aja, di pintu masuk aja. Terus mereka makan, gimana kak? Nanti akan ada orang yang kasih makanannya ke depan pintu, terus mereka makan. Nah, tapi kan sekarang lagi kelaparan ya adik-adik. Mereka semua kan kondisinya lagi kelaparan. Jadi, orang kustanya juga enggak ada yang ngasih makan. Terus mereka bingung, hmm, apa kita coba ke perkemahan bangsa Aram aja ya? Jadi, kalau mereka masuk, masuk, ke kota Samaria, gak mungkin ada karena kan mereka kelaparan tapi kalaupun mereka mau ke kemahnya orang tentara Arab ini mereka takut, takutnya mereka baru nyampe eh terus diapapain dipukul misalnya atau di di, di kalahin deh sama, sama tentara itu mereka serba salah, tapi mereka waktu itu lapar banget akhirnya mereka pikir udah deh yuk kita ke tentara arah yuk kita coba ke perkemahannya. Ada di tau kemah kan ya? Kemah yang bentuknya segitiga gitu atau yang setengah lingkaran nih fotonya nih kemah. Nah udah udah kepikirannya adik-adik. Akhirnya mereka jalan ke perkemahan itu. Terus pas udah ke perkemahan itu mereka tau mereka tuh jalan tapi takut tadi adik, -adik. Nanti kalau kita dipukulin gimana ya? Kalau kita ketahuan sama bangsa kan gimana ya? Kayak gitu adik-adik. Nah, terus pas mereka datang ke perkeman itu tiba-tiba kosong adik-adik. Mereka lihat ke itu, kok kosong ya? Kok nggak ada ya bangsanya? Terus dia lihat ada meja, ada makanan ih udah deh cepet-cepet kita ambil aja makanannya, ngumpung orangnya nggak ada, kayak gitu. Kayak misalnya kayak Karina kadang kalau misalnya mau ngambil makanan di kulkas, padahal itu punya adiknya Karina, tapi Karina ambil aja, kayak gitu adik-adik. Nah, terus mereka ambil, mereka makan, pas udah makan, mereka udah kenyang, mereka ingat, ya ampun, kita enak-enakan makan di sini, kita senang-senang di sini, tapi bangsa kita kan lagi kelaparan. Bangsa kita kan lagi sedih. Kayak gitu adik-adik. Akhirnya karena mereka sedih, ingat bangsanya lagi kelaparan juga, sedangkan mereka makanan banyak di situ. Mereka balik lagi deh ke pintu gerbang itu. Mereka bilang, "Bapak penjaga, bapak penjaga mau tahu nggak? Ternyata di kemah itu, di kemah itu bangsanya tuh tadi tentara Aramnya itu lagi nggak ada." Ih di situ banyak banget makanan. Terus banyak yang lain juga gitu kan. Nah, ada adik, adik mau tahu nggak? Akhirnya penjaga kota itu, penjaga pintu di kota Samaria itu kasih keledai. Ada adik, adik tahu keledai kan? Ini nih gambarnya ini keledai. Nah, nah, iya kayak gitu. Tapi keledainya yang tua Adik Adik, yang jalannya lambat banget. Kayak gitu. Nah, akhirnya mereka naik keledai ke perkemahan lagi pas sudah nyampul walaupun mereka takut tadi adik takutnya ternyata bangsa aramnya eh tentara aramnya udah datang lagi mereka mereka datang pas lihat gak ada lagi mereka nggak ada satupun tentara aram di sana tapi di kema itu banyak harta terus banyak makanan sama minuman nah akhirnya mereka ambil semuanya yang bisa mereka ambil terus mereka bawa mereka bawa ke kota Samaria. Akhirnya adik-adik orang, orang di Samaria itu bisa bisa makan lagi. Nah bangsa Aram itu ternyata udah nggak ngepung lagi nih di udah nggak udah nggak ngejagain kota Samaria lagi. Adik-adik mau tahu nggak kenapa? Kenapa bisa? Kok bisa sih kak tentang Aramnya nggak nggak ada di situ? Kok bisa tentang Aramnya nggak ngejagain lagi? Emang dia diapain? Kan mereka nggak ngapa-ngapain. Jadi gini adik-adik, adik-adik ingat enggak? Tadi waktu pas lagi empat orang kusta naik keledai, mereka datang ke perkemahan. Nah di kemah itu lagi ada tentara arah, adik-adik. Tapi Tuhan buat pendengaran mereka, nih coba, coba tunjukin kupingnya. Iya betul, kuping kita ada berapa? Ada dua, bisa dengerin suara ya adik-adik. Nah, Tuhan buat pendengarannya tentara Aram itu seolah-olah mereka lagi dengerin kayak ada pasukan berkuda yang mau datang. Ada kan kalau pasukan berkuda datang, takut kan kita kayak bergetar gitu. Mereka gitu. Padahal adik-adik tadi yang datang siapa? Empat orang kusta, naik apa? Naik keledai, betul. Padahal cuma naik keledai, tapi Tuhan buat pendengarannya tentara Arab itu seakan-akan dengar pasukan berkuda akhirnya karena mereka takut mereka merasa bakal ih eh, kayaknya kita mau dibalas dendam nih kayak gitu agar mereka kabur semuanya mereka ninggalin makanan yang banyak mereka ninggalin harta yang banyak di kemah itu nah itulah tadi adik-adik kata Nabi Elisa kota Samaria akan hidup lagi akan bahagia lagi nggak akan kelaparan lagi lewat Tuhan tadi, Tuhan buat pendengaran mereka Yang bikin seolah-olah dengar pasukan kuda, Padahal enggak kan? Kayak gitu adik-adik Padahal yang nolongin mereka siapa? Empat orang kusta, ya mereka diasingkan Tapi Tuhan bisa pakai empat orang kusta itu Sangat berjasa, sangat menolong bangsanya Kayak gitu adik-adik Nah apa sih adik-adik yang bisa kita pelajarin? Kalau misalnya pertolongan Tuhan itu nyata. Tadi kan orang-orang Samaria agak bingung juga ya adik-adik. Gimana caranya kita bisa nggak kelaparan lagi? Bangsa Aram kan yang ngepung kita kan gede-gede badannya. Kita nggak bisa lawan kayak gitu. Tapi nyatanya gimana adik-adik? Mereka tetap bisa makan. Mereka tetap bisa bahagia lagi kan akhirnya. Bangsa Aram justru tentara Aram justru kabur. Kayak gitu adik-adik. Terus yang kedua, kita harus mau dipakai sebagai alat Tuhan. Kayak tadi, empat orang kusta itu padahal kan diasingkan, tapi dia berjasa banget kan ya, yang mereka lakukan. Begitu juga dengan adik-adik. Walaupun adik-adik itu kecil, masih kecil, masih sekolah dasar, masih umurnya berarti gak nyampe 10 tahun ya. Gak apa-apa adik-adik, -apa, adik-adik bisa dipakai Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Berbagi. Berbagi gimana kah maksudnya? Misalnya nih adik-adik. Misalnya adik-adik biasa ulang tahun kan tiap tahun. Nah adik-adik boleh tuh. Karena sekarang lagi pandemi. Kita kan nggak boleh ngumpulin orang di rumah ya. Kita nggak boleh bikin sesuatu yang ramai pokoknya. Jadi adik-adik boleh kalau misalnya ulang tahun. Adik-adik bagi makanan ke tetangga kasih, aku lagi ulang tahun ini ada sedikit berkat gitu ada sedikit makanan kayak gitu adik-adik atau misalnya gini adik-adik mungkin punya masker yang banyak lah ya, di rumahnya entah masker kain nah, nih atau mungkin masker mm, masker kain nah terus temennya adik-adik itu maskernya cuma satu doang yang kain itu juga Mesti dicuci, habis itu pakai lagi cuci, pakai lagi nggak ada stoknya. Adik boleh loh bagi maskernya satu aja ke temennya. Itu juga udah nunjukin kalau ada adik, adik mau berbagi, mau menolong teman adik-adik kayak gitu. Jadi nggak usah yang susah-susah gimana gitu ya adik-adik. Ada -adik, adik, adik cukup kehidupan adik sehari-hari aja ya adik, adik bisa lakukan. Atau misalnya adik-adik dapet makanan dari mama atau papanya nah terus kakaknya mungkin gak dikasih sama apa boleh loh bagi ke adik atau kakaknya kayak gitu bagi dikit aja atau bagi setengah setengah kalau boleh kayak gitu jadi bisa enak makan bareng jadinya kayak gitu adik-adik nah nanti akan ada kanomi yang akan bikin aktivitas adik-adik jadi adik-adik tetap tungguin tetap bikin bareng-bareng aktivitasnya dan jangan lupa nanti dikumpulin ke Drupel itu aja adik-adik. Dadah, dan terima kasih adik-adik sudah mengumpulkan aktivitas ya selama ini. Keren-keren banget aktivitasnya. Itulah firman hari ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa terus menjadi alat yang dipakai Tuhan walaupun ada adik, adik masih kecil. Amin. Ciao adik-adik, selamat hari minggu. Ayo, kalian masih ingat kan nama kakak? Yang belum tahu atau yang lupa nama kakak, nama kakak kan Naomi ya. Nah, sebelumnya kakak mau berterima kasih nih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasa adik-adik. Pada hari ini kita akan membuat kartu Aku Suka Membagi. Bahan-bahan dan alat yang akan digunakan yaitu Pertama, adik-adik bisa memakai karton atau kertas origami atau kertas buku gambar. Kedua, adik-adik bisa memakai gunting. Hati-hati ya, gunting itu sangat tajam. Adik-adik bisa meminta bantuan papa, mama, atau opa, oma jika terjadi kesulitan dalam menggunting. Ketiga, adik-adik membutuhkan pensil warna atau krayon atau spidol untuk mewarnainya siapkan juga pulpen atau pensil atau alat tulis lainnya untuk menulis kartu kalian keempat kalian juga bisa menyiapkan pita atau tali sebagai hiasannya jangan lupa pembolong kertas oh iya kalau kalian tidak mempunyai pembolong kertas kalian bisa memakai gunting untuk pembolongnya atau pulpen Pasti adik-adik penasaran kan Gimana sih bentuk kartu aku suka membagi Nah, adik-adik bisa bentuk apa saja sesuai kemauan adik-adik Tapi harus yang unik ya Misalnya kayak Kano nih, Kakak suka banget sama cupcake Jadi Kano Buat bentuk cupcake deh Nah, buat adik-adik yang cowok Kalau adik-adik suka mobil-mobilan atau robot-robotan Boleh juga loh bentuk mobil atau robot kartunya atau kalian juga bisa buat dari berbentuk barang-barang yang sering digunakan sehari-hari kayak handphone, pensil dan lain-lain. Nah, adik-adik di dalam kartunya nanti adik-adik harus tulis kegiatan berbagai apa yang pernah adik-adik lakukan dalam seminggu kemarin. Contohnya kanomi seminggu yang lalu kanomi itu Berbagi jajaran sama teman kakak. Terus, yang sebelah sini nih, yang ada dua tepi nih. Yang tepi pertama, yang seminggu kemarin. Yang tepi kedua, itu adik-adik tulis. Hal apa yang dilakukan adik-adik di masa pandemi ini, yang akan dilakukan masa mendatang dalam hal berbagi. Nah, adik-adik, seperti ini ya bentuknya, contohnya.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 kita udah sampai di penghujung ibadah nih. Tadi udah nyanyi-nyanyi, udah dengarin firman Tuhan ya tentang Paterang kusta dan nabi Elisa yang memberitakan firman. Terus udah kasih persembahan juga. Sekarang kita mau tutup ibadah kita lewat doa. Yuk adik-adik kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin ibadah ini Dari awal, pertengahan hingga akhir Saat ini Tuhan kami Ingin menutup ibadah kami pada hari ini Ya Tuhan Engkau boleh berkati kami menjadi Seorang yang bisa dipakai Menjadi alatmu ya Tuhan Yang bisa dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari Walaupun kami masih kecil Walaupun kami mungkin belum dewasa ya Tuhan Tapi Engkau boleh pakai kami bisa berbagi dan menolong sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sedang bermimpi, ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan, ada yang bermimpi...